Abang El memang selalu bikin gemes, apalagi seperti kehidupan di pagi, pagi ya hari ini. Bismillahirrahmanirrahim tentu berbahagia melihat Abang El Kemong makan coklat. Ya Abang, tambah tambahkan kenapa lagi apa sih Abang tuh ngeliat papanya jenis banget tanya-tanya sama yang pun tidak abang bikin papanya dan aku tentunya mendapatkan banyak respon dari para selalu lokal yang selalu mengikuti perkembangan info terbaru tentang MVK jadi keluarga Lesla dan bila.